Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Syekh Syarif Maulana Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon adalah seorang wali penyebar agama Islam yang termasyur di daerah Cirebon dan sekitarnya. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Sang Raja Kerajaan Pajajaran. Kemudian berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Sebagai seorang waliullah, beliau memiliki banyak sekali karomah. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Syekh Syarif Maulana Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Karomah yang pertama menyembuhkan wabah penyakit. Dikisahkan pada saat Syekh Syarif Hidayatullah sedang bermunajat dan berzikir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, beliau mendapatkan ilham untuk membantu uaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang untuk mensiarkan agama Islam di daerah Cirebon, Jawa Barat, dan sekitarnya. Akhirnya, beliau mengutarakan maksudnya kepada sang ibu, yaitu ibunda Rara Santang. Atau Syarifah Mudaim Mohon izin untuk merantau hendak berdakwah ke Tanah Jawa Dengan berat hati kemudian Sang Ibunda Ratu Rara Santang Akhirnya mengizinkan anaknya Pergi dalam rangka berdakwah Menciarkan agama Islam di Tanah Jawa Sebelum berangkat Ibunda Ratu Rara Santang kemudian Memberikan wejangan bahwa Tanah Jawa masih banyak penduduk yang masih belum memeluk agama Islam. Jadi, dalam berdakwah hendaknya dengan cara yang santun dan baik. Dan beliau berpesan agar berhati-hati dalam perjalanan dan selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya dan kuasa bagi hamba untuk menolak keburukan Dan juga tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan Melainkan dengan kuasa dari Allah Tuhan Semesta Alam Setelah mengaturkan hormat kemudian Syekh Syarif Hidayatullah berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke Tanah Jawa Perjalanan dari Mesir menuju Tanah Jawa dilaluinya dengan penuh kesabaran Akhirnya kapal yang beliau tumpangi telah sampai di Muara Jati Tanah Saruban Atau sekarang bernama Cirebon Kendati dari kecil hingga dewasa, beliau dibesarkan sebagai putra mahkota di Kerajaan Mesir namun Syekh Syarif Maulana Hidayatullah tidak memiliki kesulitan dalam hal berkomunikasi dan bahasa dengan orang-orang di daerah Cirebon karena beliau mendapatkan karomah berupa keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala mampu menguasai berbagai macam bahasa dengan sangat cepat tercatat dalam sejarah bahwa Syekh Syarif Maulana Hidayatullah mampu menguasai 99 bahasa bahkan menurut buku Babat Tanah Sunda Babat Cirebon karya Pangeran Sulaiman Sulendra Ningrat bahwa Syekh Syarif Hidayatullah bukan hanya ahli berbagai macam bahasa, bahkan beliau juga mampu mengerti bahasa tumbuhan dan juga bahasa binatang Karomah ini didapatnya karena beliau telah memakan buah dari surga yang dibawa oleh Nabi Hidir alaihi salam. Kisah lengkap tentang perjalanan spiritual kewalian Syarif Maulana Hidayatullah ini bisa sahabat Youtube simak dalam ulasan video saya terdahulu yang berjudul Kisah Karomah Sunan Gunung Jati Bertemu Naga Dari Neraka, Berjumpa Nabi Hidir dan Rasulullah SAW Dalam perjalanannya menuju tanah Cirebon, Syekh Syarif Maulana Hidayatullah singgah dulu di daerah Pasai dan berguru kepada Syekh Maulana Ishaq Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke daerah Cirebon setelah sampai di pelabuhan Muara Jati Cirebon berkisar pada tahun 1470 Masehi di usianya yang masih muda yaitu sekitar 22 tahun Syekh Syarif Maulana Hidayatullah mengembara kembali menempuh perjalanannya masuk hutan keluar hutan masuk desa keluar desa akhirnya Sampailah beliau di sebuah padukuhan yang tanahnya sangat subur Namun sedang mengalami wabah penyakit yang aneh dan menggemparkan Segala macam jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan mendadak layu dan mengering secara aneh Hal ini membuat para petani di daerah tersebut gagal panen Sehingga membuat kelaparan melanda daerah tersebut Padukuhan tersebut dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Ki Gedeng Babadan Melihat musibah yang melanda warga desanya, maka ia berusaha keras mencoba untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi wabah penyakit yang melanda tanaman di daerahnya tersebut, agar penderitaan rakyat segera berakhir. Akan tetapi, segala macam bentuk daya dan upaya tersebut tidak segera membuahkan hasil. Sehingga Ki Gedeng Babadan mengadakan sebuah sayembara bahwa barang siapa yang bisa menghilangkan wabah bala penyakit yang melanda padukuhannya maka akan diberikan hadiah harta benda dan juga apabila seorang perempuan akan dianggap sebagai anaknya apabila seorang laki-laki maka akan dinikahkan dengan anaknya yang bernama Nyimas Ratna Babadan yang cantik jelita. Setelah diumumkannya sayembara tersebut, membuat banyak pendekar, para dukun sakti dan tokoh sakti dari luar daerah mengikuti sayembara tersebut. Namun, hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan karena tidak ada satupun peserta sayembara yang sanggup menanggulangi wabah penyakit yang melanda daerah tersebut. Hal ini membuat Ki Gedeng Babadan dan para warga di daerah tersebut bermuram durja. Di tengah keputus asaannya, sang kepala desa ini kemudian melakukan semedi Pertapa memohon dan bermunajat kepada Yang Maha Kuasa Agar diberi petunjuk dalam upaya menanggulangi wabah penyakit yang menyengsarakan warganya itu Melalui pertapaannya ia kemudian mendapatkan wangsit bahwa tidak akan lama lagi akan datang seorang lelaki yang sakti mandaguna Yang dapat mengobati dan menanggulangi wabah penyakit di daerahnya tersebut Sambil berharap-harap cemas kemudian Ki Gedeng Babadan menunggu dan memerintahkan bawahannya untuk mencari lelaki siapa yang dimaksud dalam wangsit tersebut Sekian lama ia menunggu dan mencari namun orang yang ditunggunya tidak juga datang Hal itu membuat rasa pesimis dan ragu kian meraja jiwanya. Akankah itu menjadi kenyataan? Ataukah hanyalah sebuah fata morgana dan sebuah impian semuanya saja? Putri Gigedeng Babadan yang bernama Nyimas Ratna Babadan, setelah mendengar sayembara yang diadakan oleh ayahnya, kemudian ia berdoa agar jika laki-laki nanti yang akan berhasil menanggulangi masalah di desa tersebut dan akan menjadi suaminya adalah seorang lelaki yang tampan dan soleh. Hampir setiap hari sang gadis cantik ini berkeliling desa mencari tahu apakah ada seorang pendatang yang akan memasuki daerahnya. Hingga pada suatu hari seperti gayung bersambut, akhirnya pada suatu sore menjelang Ashar, datanglah seorang pengembara yaitu seorang pemuda yang berparas gagah dan tampan. Yang berhenti di daerah sekitar padukuhannya Melihat kedatangan seorang lelaki asing di daerah tersebut Maka nyimas Ratna Babadan Kemudian langsung mengikutinya secara diam-diam Dan sembunyi-sembunyi dari balik semak-semak Jantungnya kian berdegup begitu kencang Melihat ketampanan paras dan aula kemuliaan dari sang pemuda ini Hatinya kemudian berdoa Semoga saja pemuda ini yang telah divirasatkan oleh ayahnya yang mampu menanggulangi masalah dan wabah penyakit di daerahnya tersebut Kemudian sang pemuda ini hendak mengambil air wudhu untuk menjalankan sholat asar Lalu ia membuka jubah dan sorbannya dan diritakan pada sebuah batang pohon sempaka yang sudah kering kerontang Dan keajaiban pun terjadi tidak lama kemudian, pohon cempaka bekas tempat menanggalkan sorban dan jubah sang pemuda tersebut tumbuh daun segar yang menghijau kembali. Setelah menunaikan salat asar, kemudian sang pemuda ini berdoa dan bersikir bermunajat kepada Allah Subhanahu SWT Di balik tempatnya bersembunyi, nyimas ratan babadan yang menyaksikan kejadian tersebut sangat terkesima Lalu dengan segera ia menghampiri dan menganturkan sembah sujud dan hormat kepada sang pengembara tersebut Serta memohon agar dapat mengobati dan menanggulangi wabah penyakit yang melanda daerahnya Sang pengembara itu tidak lain adalah Syekh Syarif Maulana Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon Salam sembah sujud saya paduka Selamat datang di padukuhan kami Saya telah melihat kesaktian paduka yang mampu menghidupkan kembali Tanaman sempaka yang sudah mengering tersebut Sudikah kiranya paduka membantu daerah kami untuk menanggulangi masalah wabah penyakit yang melanda desa kami ini Ucap Nyimas Ratna Babadan sambil menghaturkan hormat kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Bangunlah Nyajeng, tidak layak manusia menyembah manusia yang lainnya. Selayaknya kita harus menyembah hanya kepada Allah Sejatining Mulyo yang maha mulia. Dan bukan saya yang mampu menyembuhkan pohon cembaka yang kering itu. Tetapi keresaian Gusti Allah atau kehendak dari Gusti Allah lah yang mampu menyembuhkannya. Jawab Syekh Syarif Maulana Hidayatullah. Kemudian Nimas serat tambah mengajak Syekh Sarif Hidayatullah untuk menemui ayahnya yaitu Ki Gedeng Babadan Dan menceritakan perihal kejadian yang telah ia lihat tersebut Ki Gedeng Babadan dan bawahannya menyambut Syekh Sarif Hidayatullah dengan senang hati dan memohon agar Syekh Sarif Hidayatullah berkenan mengobati dan menanggulangi wabah bala penyakit yang melanda daerahnya tersebut Akhirnya Syekh Sarif Hidayatullah berdoa dan bermunajat memohon agar wabah yang melanda daerah tersebut bisa disembuhkan dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui karomah Sang Waliullah Kanjeng Sunan Gunung Jati ini keajaiban pun terjadi wabah penyakit yang melanda daerah tersebut akhirnya bisa disembuhkan seluruh tanaman dan pepohonan yang semula mengering kini hidup kembali padi di sawah yang mengering kini menghijau kembali dan warga setempat akhirnya bisa kembali hidup subur makmur sesuai janji yang telah disayembarakan maka Sang Putri Kegendeng Babadan yaitu Nyimas Ratna Babadan Akhirnya dinikahkan dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati Kemudian mereka akhirnya menikah Namun pernikahan tersebut tidak dikaruniai putra Adapun pada saat ini wilayah Babadan itu sendiri meliputi Cangkring, Sawit yaitu sekarang termasuk wilayah Kecamatan Weru Serta Karangdawa yang sekarang berada di wilayah Desa Mayung Untuk mengabadikan Nyimas Ratna Babadan yang cantik cerita itu maka padukuhan tersebut diberi nama Desa Babadan Yang merupakan pemekaran dari Desa Mayung pada tahun 1985 Karomah yang kedua Merubah ular naga raksasa menjadi pohon Syekh Syarif Maulana Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon adalah satu-satunya wali Songo yang selain menjadi wali kutub beliau juga menjabat sebagai seorang Sultan atau Raja di Kesultanan Pakungwati Cirebon Beliau adalah figur seorang pemimpin yang sangat arif dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya Salah satu kegemaran dari Sunan Gunung Jati adalah blusukan Atau mengunjungi rakyat-rakyat kecil di desa-desa pelosok Untuk menciarkan dakwah Islam Tidak seperti seorang raja pada umumnya Saat beliau berdakwah ke daerah-daerah terpencil atau terpelosok tersebut Beliau selalu berjalan sendirian Tidak dikawal atau tidak didampingi oleh prajurit atau punggawa kerajaan Setelah berdakwah ke segala penjuru daerah Maka setiap sebulan sekali Yaitu tepatnya pada malam Jumat Kliwon Kanjeng Sunan Gunung Jati mengadakan pengajian rutin yang bertempat di Gunung Sembung yang dinamakan Seba Kliwon Rakyat yang telah berhasil beliau Islamkan kemudian berbondong-bondong datang untuk memperdalam ilmu agama Islam di pengajian Akbar tersebut Masuk hutan, keluar hutan, melintasi sungai, melintasi rawa Masuk desa, keluar desa Dengan sabar, Kanjeng Sunan Gunung Jati jalani Demi mensiarkan agama Islam Pada suatu hari, di tengah perjalanan dakwahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati bertemu dengan seekor naga raksasa yang sangat besar Yang bernama Naga Sari Dengan karomah yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Akhirnya mampu membuat Sang Raja Ular ini tunduk dan ingin ngawulo Atau Sang Naga ini ingin mengabdi kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati Namun karena perbujudan dari Nagasari ini adalah ular naga yang sangat besar Maka Kanjeng Sunan Gunung Jati menolaknya Karena jika diikuti oleh seekor naga yang sangat besar Maka akan membuat heboh orang yang melihatnya Kanjeng Sunan izinkan hamba ngawulo mengabdi kepada Kanjeng Sunan Izinkan hamba ikut Kanjeng Sunan Hamba akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Ucap Nagasari Sunan Gunung Jati kemudian menjawab dengan halus, wahai saudaraku Nagasari, sepertinya alam dan kehidupan kita berbeda, maka sebaiknya engkau pulanglah ke tempat asalmu. Ucap sang wali Allah. Ingin menolak dengan nada yang sangat halus Yun ageng pengapun Kanjeng Sunan Saya ingin mengabdikan hidup saya ini Untuk membantu Kanjeng Sunan Menciarkan dakwah Islam Apakah karena perbuatan hamba Adalah seekor naga Maka tidak ada tempat bagi hamba Untuk bisa bermanfaat demi siar dakwah agama Islam Ucap Nagasari dengan memohon Kendati Kanjeng Sunan Gunung Jati telah beberapa kali menolak dengan halus, namun Nagasari terus saja memaksanya. Dan karena merasa iba dan tidak tega jika mengecewakan apalagi mengecewakan niat baik makhluk ciptaan Allah, kemudian Syekh Syarif Maulana Hidayatullah berpikir dengan keras bagaimana caranya agar Nagasari ini bisa ngawulo atau membantu syiar dakwah Islamnya dan bermanfaat bagi umat Islam. Akhirnya beliau menemukan ide, kemudian berkata Baiklah sedulurku Nagasari Jika engkau ingin ngawulo dan mengabdi kepadaku Dan membantu mensiarkan agama Islam Dan ingin bermanfaat bagi umat Islam Maka apakah engkau rela Jika perwujudanmu ini dirubah menjadi suatu benda Tanya Sang Waliullah Kanjeng Sunan Gunung Jati Mendengar hal tersebut Nagasari sangat senang kemudian ia berkata Kanjeng Sunan hamba manut apapun yang menjadi perintah dan titah dari Kanjeng Sunan Hamba akan mengikuti semua keinginan Kanjeng Sunan Hamba rela dan ikhlas lahir batin jika diubah perwujudannya menjadi apapun yang Kanjeng Sunan inginkan Ucap sang Nagasari ini Baiklah jika demikian Wahai Nagasari Insya Allah, selalu saat nanti keberadaanmu akan sangat bermanfaat dan berguna untuk umat Islam di tanah Jawa dan sekitarnya. Sekarang, saya akan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu SWT agar berkenan mengubah perwujudanmu. Setelah berkata demikian, kemudian Kanjeng Sultan Gunung Jati berdoa. Dan dengan karomah yang dimiliki oleh kanjeng Sunan Gunung Jati Dan dengan izin Allah SWT Maka ular naga raksasa yang sangat besar tersebut Berubah menjadi sebilah keris yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam Tanpa warangka Kemudian kris nagasari ini diambil oleh Sunan Gunung Jati Dan menemani si dakwahnya di tanah caruban dan sekitarnya karena Nagasari adalah raja para ular maka dengan keberadaan kris kayu berwarna hitam ini ternyata energinya mampu menghalau dan membuat takut segala macam jenis reptil dan ular berbisa setelah wafatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati Dan dikebumikan di Gunung Sembung Namun hal ini tidak membuat kesetiaan dari Nagasari luntur Ia ingin tetap menjaga dan mengabdi kepada tuannya Maka keris yang terbuat dari kayu ini Berubah menjadi pohon yang bernama Pohon Nagasari Pohon Nagasari ini tumbuh di sekitar area makbaroh Kanjeng Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung Dan doa Waliullah Kanjeng Sunan Gunung Jati Benar-benar terbukti Akhirnya Pohon Nagasari ini bisa bermanfaat untuk umat manusia khususnya umat Islam Pohon Nagasari di area Makbaroh Kanjeng Sunan Gunung Jati ini tetap lestari dan dikeramatkan Tidak boleh ditebang kecuali jika dahannya yang jatuh maka boleh diambil dan dijadikan tasbih Biji-bijinya pun yang jatuh dijadikan gelang cindera mata yang sangat bertuah Ini... Biji Nagasari ya, ini biji Nagasari asli dari Gunung Jati Cirebon, ini biji Nagasari dibuat cendramata berupa gelang ya, Cendramata berupa gelang ini adalah bentuk biji Nagasari, biji, biji dari pohon Nagasari bentuknya seperti ini, ini adalah biji asli didapat dari pohon Nagasari dekat Makbaroh Sunan Gunung Jati Cirebon. Biji pohon nagasari sebagian ditanam dan dibudidayakan Sehingga tumbuhlah pohon nagasari di tempat yang lain Kayu bagian tengah atau galihnya dijadikan tasbih Pohon nagasari mengandung senyawa kimiawi yang bermanfaat Sebagai obat anti diare, aromatik, ekspektoran atau batuk Gangguan jiwa atau stres Minyak bijinya dipakai untuk lampu, obat koreng atau gatal-gatal Encok, kulit menggersik, bijinya untuk eksim, varises Sedangkan Benang sarinya bisa digunakan untuk mengobati sakit demam atau panas. Dari sudut pandang supranatural, bahwa kayu nagasari ini memiliki daya menyerap dan memancarkan energi yang sangat kuat dan baik. Oleh karena itu, Kayu Nagasari sering dijadikan tasbih yang dipadukan dengan asma-asma Allah dalam berzikir Maka energinya akan memiliki khasiat sebagai berikut Yang pertama adalah mampu menangkal segala macam jenis santet, teluh, gendam, dan mampu membersihkan energi negatif Serta sebagai perlindungan keselamatan saat berkendara Yang kedua, meningkatkan kecerdasan sehingga membuat kita semakin cerdas dalam segala bidang Baik cerdas secara intelektual maupun cerdas secara emosional dan spiritual serta meningkatkan intuisi juga menjadikan kita lebih kreatif serta dapat mendapatkan inspirasi dengan baik Yang ketiga sebagai sarana untuk penyembuhan karena mampu mengobati segala macam bentuk penyakit baik yang ringan sedang maupun yang berat sekalipun Secara alami auranya mampu menguatkan daya tahan tubuh kita sehingga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Mampu menyembuhkan kesurupan, teluh, santet, gangguan sihir, atau jin, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat adalah sebagai sarana pengasihan. Kayu nagasari ini diyakini mampu memunculkan energi pengasihan yang kuat, sehingga mampu mempermudah jalan kita dalam menemukan pasangan atau jodoh. Untuk keharmonisan rumah tangga, meningkatkan daya pesona dan performance development ability, sehingga kita terlihat menarik di mata orang lain dan juga bisa digunakan sebagai ruatan yang mampu membuang bentuk segala macam energi negatif yang menempel di dalam diri anda yang menjadikan anda selama ini mengalami kesialan dan lain sebagainya dan yang kelima adalah sebagai sarana untuk kelancaran rezekian karena mampu memudahkan terkabulnya hajat dan keinginan dan lain sebagainya Kesemua hal tersebut, insya Allah, bisa terwujud jika tasbih kayu nagasari ini dijadikan sebagai sarana untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu SWT. Hakikatnya, karena gusi Allah, namun syariatnya dan wasilahnya melalui zikir dan melalui tasbih kayu nagasari. Dan jika kita melaksanakan zikir itu secara isekoma, maka insya Allah segala macam bentuk hajar kita akan terwujud. Wallahu alam, bisuap, karomah yang ketiga merubah pohon menjadi emas. Dikisahkan ketika Syekh Sharif Maulana Hidayatullah Muda masih tinggal di Kesultanan Mesir, beliau hendak menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Beliau dibekali oleh ibunya, yaitu Syarifah Mudaim atau Ratu Rara Santang, berupa uang sejumlah 100 dirham. Nilai uang 100 dirham pada zaman itu kira-kira cukup untuk membeli sekitar lima ekor kambing, maka kalau zaman sekarang berkisar sekitar 10 sampai dengan lima juta rupiah. Dengan penuh kesabaran, Syekh Syarif Maulana Hidayatullah kemudian memulai perjalanan hajinya dari Mesir menuju Tanah suci Mekah yang berjarak sekitar 1470 km. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok penyamun. Kepala penyamun itu kemudian maju mendekati Syekh Syarif Hidayatullah seraya berkata, Serahkan semua uangmu. Shasharif Widayatullah adalah seorang pemuda yang jujur dan tidak pernah berdusta maka tanpa basa-basi dan dengan sikap yang sangat tenang semua uang yang ia miliki yaitu uang dari pemberian ibunya sebanyak 100 dirham semuanya diberikan kepada para penyamun tersebut para penyamun sedikit dibuat heran karena pemuda ini sama sekali tidak terlihat ketakutan Bahkan dengan mudahnya memberikan uang Yang dibawanya tanpa basa-basi sedikit pun Namun rupanya hal tersebut Tidak membuat para penyamun itu Merasa puas Mereka menyangka bahwa pemuda ini Telah berbohong dan mereka berpikir bahwa Pemuda ini membawa uang Yang lebih dari sekedar yang diberikan Dan uang yang lainnya tentunya masih disembunyikan Di dalam pakaiannya Syekh Syarif Widayatullah kemudian kembali berkata Bahwa hanya segitulah uang yang ia miliki Namun para penyamun itu terus memaksanya untuk memberikan semua uang dan semua harta yang dibawanya. Melihat hal tersebut Syahsarif Hidayatullah malah tersenyum dan sambil menunjuk ke sebuah pohon. Baiklah, jika kalian memaksa menginginkan harta ini ada satu lagi, sebuah pohon dari emas. Ambillah, bagilah dengan kawan-kawanmu semua, berkat karomah yang dimiliki oleh Syekh Syarif Maulana Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Pohon yang ditunjuknya ini berubah menjadi pohon emas. Sontak saja, hal ini membuat para penyamun itu kaget dan terpana. Dan mereka menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya adalah bukan lelaki sembarangan. Akhirnya, mereka memohon ampun dan bertobat, dan masuk Islam menjadi murid Syekh Syarif Hidayatullah. Sahabatku, sesungguhnya tidak ada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Gusti Allah ingin memudahkan dan memuliakan hambanya yang dikehendaki, maka keajaiban pun akan terjadi sekalipun itu adalah sesuatu yang di luar nalar logika. Hal itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir dengan kita berdoa dan bertawasul, membawa nama-nama orang-orang soleh seperti para nabi dan para wali-wali Allah, maka niscaya segala macam menduk hajat dan keinginan kita akan semakin mudah diijabah oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari para wali-wali Allah di jagat raya ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.